Hai hai hai everybody welcome back to my channel kembali lagi sama gue di sini dan seperti biasa di sini gue bermain bareng si kakek Zeus si ya besti dan bawa modal 50000 ribu kita langsung turboin aja 20 kali di sini tentunya di bar 4800 oke kita cocol cocolin -co dulu aja kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu di sini ya tanya Oke, okay. teman betul apa kabar kalian hari ini? Bestie, semoga sehat-sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar nih ya. Oke, okay, setelah dulu mampus kali dua ya, eh kali dua, kali delapan dua ya, double kill cuy, kali delapannya ya. 19.000 dikali 16 belas, mantep banget, 311 ratus sensasional nggak tuh langsung dikasih sensasional ya mantap banget tuh Oke okay ya seperti biasa nih kita pemanasan-pemanasan dulu kita nyocok-nyocok satu dulu ya dengan pola simple-simple dari gue di sini semoga mudah dipahami dan semoga pola-pola dari gue di sini bisa bawa hoki ya untuk kita semuanya nih Oke okay. Dan pastinya buat semuanya juga ya Simak-simak terus video ini Jangan ada yang di skip Biar nggak ketinggalan untuk updatean terbarunya Dari gue kali ini ya. Dan pasti kalian juga nggak perlu khawatir Karena semua informasi tentang gacornya ada di channel gue ini Oke okay? Pokoknya kita sabar-sabar aja Nunggu scatter gratisan ya Gue mau cari scatter gratisannya aja deh ya yang penting buat temen-temen kalau main ya pasti jangan terlalu brutal atau terlalu natuk juga nih takutnya nanti yang ada malah rumkat ya jadi kita mainlah sesuai feeling ya nggak usah yang terlalu ngoyok nih untuk dapetin JP ya pasti semua kepingin tapi ya namanya permainan kita nggak bisa tahu ya bakalan dapetin profit berapa dan apakah kita bisa dapetin kemenangan atau sebaliknya ya yang penting optimis aja di sini ya ya kalian harus tahu juga ya namanya permainan ya pasti ada menang ada kalah juga jadi ya mau nggak mau juga harus siap menerima resikonya oke okay. dan mungkin sebagian uh, orang yang suka bermain di game shot online ini sudah pada tahu ya untuk cara bermainnya dan pasti juga ada sedikit bocoran bocoran yang sudah kalian ketahui atau ya info-info yang akan gue bagikan di sini oke okay. jadi ini ya yang selalu sering gue bahas ya di sini di channel gue oke okay. gue akan ngasih kalian untuk bocoran RTP nya di sini nih oke mantap banget dapetin skater gratis akhirnya ya yang gue tunggu-tunggu Oke okay ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan Sambil gue langgutin lagi ya Tadi gue membahas tentang bocoran RTP-nya ya Dan yang pastinya dengan win paling tinggi Untuk memudahkan kita bermain di game contoh online yang lagi gacor Jadi kalian bisa ketahui ya Atau kalian bisa cari game yang lagi gacor Dengan RTP yang tinggi Oke okay karena kalau kita main di antif yang tinggi itu mempunyai kita juga bisa bermain atau bisa dapat di profit yang lebih tinggi lagi gitu. oke okay. lumayan lumayan juga nih mudah-mudahan profit ya oke okay. Rp 93.000 Oke okay. Dan pastinya jangan lupa untuk bantu support channel ini Di like, comment, share, dan di subscribe ya, ya Agar channel gue semakin berkembang ya Oke, okay, dan pastinya kalian juga nggak uh, perlu khawatir Punya Setiap harinya gue bakal share ke kalian tentang info pola gacor olipis hari ini Dan juga slot gacor hari ini untuk kalian Sebenarnya para soltar mania ya, yang suka main dengan modal reza-reza aja, aja Oke okay? disini di sini gue juga akan membagikan untuk tips risk dan triknya biar kalian juga bisa dapetin profit ya mengenai info-info gacor ataupun pola-pola gacornya jadi gue harap kalian stay tune di sini mudahan mudah-mudahan semua info-info yang gue bagikan di sini bisa bermanfaat untuk semuanya oke okay? lumayan juga di sini gue dapetin profitnya ya kan dan kalau misalkan sekiranya gue udah gak ada tanda-tanda kegacoran lagi, gue juga mau langsung sikat aja karena gue udah capek ya nunggunya Yang penting profit gak usah muluk-muluk juga nih untuk dapetin jack nuknya ya Yang penting gue bisa WD, gue bisa cuan di game kali ini dengan bawa modal receh ya kan Walaupun bawa modal receh di sini, yang penting cuannya gak receh, hang. Ya, oke buat teman-teman yang mau join di situs permen 138 kalian bisa langsung klik aja linknya ada di komentar ya tinggal kalian join langsung sekarang ke usah lama, lama nih gue tunggu-tunggu juga ya semoga kalian juga bisa dapetin kemenangan yang besar juga melebihi gue di sini ya barangkali kalian dapetin jackpotnya nya akan lumayan juga dapetin kecil merah juga ya kan Oke okay. belum ada tanda-tanda kegacoran -tanda yang anjing banget emang ya. Bikin emosi cuy. Anjir 27 ribu. Mana nih? Oke, profit mampu sekali 6 turun ya. pagi dong. Gaspol dulu akhirnya ya sayang ya. Oke, okay, terima Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton di sini yang udah support channel gue ini ya, pokoknya. Semoga kalian dapetin seru juga. Oke, okay, sensasional mampus banget ya. Oke, gue cukup. Gue rasa cukup ya sekian video ini. Gue jumpi dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sensasional, Sensational 138. Bye.